Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya di sini 49. Khusus dalam video kali ini, kita melakukan proses pembuatan bak dump truck kali ini so out lagi. Khususnya cold Diesel 120 PS. Di Karosizal Ajo Jalan Bebas Kilometer 20. Bagi teman-teman yang berada di luar sana, yuk bantu di subscribe channel ini. Bisa like and comment-nya. Kali ini dalam proses pembuatan badam truk posa Karasori Zal Ajo Alhamdulillah telah mendapatkan orderan kembali Dan hari ini juga akan berangkat di Karasori Zal Ajo Yang bebas kilometer 20 Dalam proses pengerjaan finishing hari ini Merupakan hasil dari Karosori Dal Hajo dalam bebas kilometer 20, catnya berwarna kuning, so out lagi khususnya. Hari ini juga, teman-teman, atau rekan-rekan yang berat di luar sana. tadi proses pengerjaan Pembersihan Finishing hari ini Oke Bagian ke tulang Ini bagian hidrolik Sedikit kita review bagian mobil ini, bagian dalam variasi. Oke, okay. ini bagian depan, kondisi 120 PS, direct injection, ragasa. Terima kasih terhadap abang-abang ini, ya, yang telah mengorder khususnya dalam proses pembuatan bak dump truk di Karosorial Ajo Jalan Bebas Kilometer 20 Padang Sumatera Barat next kita lihat sedikit bagian dalam untuk mereview wow ada variasi mobil bagian dalam bagian samping kiri so bagi teman teman yang berminat silahkan dalam proses pembuatan dump truck khususnya di karosori jalan bebas kilometer 20 salat so, kembali Terima kasih banyak bagi teman-teman atau rekan-rekan yang berada di luar sana. See you next time. Dan semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.